Usahakan, jangan sampai ada hari tanpa membaca Al-Quran Siapa yang ingin bisa bercakap-cakap sama Allah Siapa yang ingin komunikasi sama Allah, baca Al-Quran Jadi baca Al-Quran itu komunikasi sama Allah Saking mulianya pembaca Al-Quran, kata Nabi Allah Allah itu punya keluarga di bumi keluarga Allah bukan cuma keluarga pengusaha